Halo Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Nana, khususnya kelas 6 Untuk pembelajaran kemohamadiahan pada hari ini Yaitu kita akan review ulang tentang ruang lingkup tapak suci Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh ustazah Di tapak suci itu ada apa aja sih? Apakah hanya sekedar uh, senjatanya atau... Jurusnya atau yang lain. Nah, untuk kali ini kita akan belajar lagi ya, supaya kita lebih paham dan lebih tahu. Baiklah, simak video berikut ini. Arti lambang tapak suci Putra Muhammadiyah. Berbentuk bulat dengan dasar berwarna biru Berbentuk bulat menandakan bahwa bertekad bulat Sedangkan berdasar biru menandakan keagungan Garis hitam Lingkar, nah, bertepi hitam ini menandakan kekal abadi. Di tengah lingkaran terdapat bunga mawar berwarna merah. Bunga mawar ini menandakan sebuah keharuman, sedangkan warna merah menandakan keberanian. daun kelopak hijau daun kelopak hijau ini menandakan kesempurnaan bunga melati berwarna putih yang jumlahnya ada 11 bunga melati berwarna putih ini menandakan sebuah kesucian sedangkan Bunga melati yang berjumlah 11 yaitu jumlah dari rukun islam dan rukun iman. Tangan kanan putih terbuka dan berjari rapat. Tangan kanan putih ini menandakan sebuah keutamaan. Terbuka berarti sebuah kejujuran. Berjari rapat itu menandakan sebuah persaudaraan. Ibu jari tertekuk berarti menandakan kerendahan hati. Yang terakhir adalah sinar matahari kuning. Sinar matahari kunir ini menandakan bahwa tapak suci adalah putra Muhammadiyah Nah setelah ini kita akan membahas tentang delapan jurus khas tapak suci Jurus-jurus ini diberi nama fauna dan flora Sebelumnya, jurus-jurus ini hanya bernamakan sebuah nomor, jurus 1, jurus 2, jurus 3, dan sebagainya Nah, 8 jurus khas tapak suci itu ada jurus mawar, jurus kata, jurus naga, jurus ikan terbang, jurus lembu, jurus rajawali, merpati, dan harimau Senjata khas tapak suci Yang pertama ada senjata pedang mawar Pedang mawar ini adalah salah satu senjata yang diciptakan oleh pendekar Muhammad Bari Yang kedua ada segu Segu ini juga diciptakan oleh pendekar Muhammad Bari Snaker, Snaker atau senjata andalan pendekar ini adalah senjata yang spesial dan andalan dari pendekar Joko Suseno. Snaker ini sangat agresif dengan menggunakan teknik tusuk, tebas, sodok dan lain sebagainya. Toyo atau tongkat. Tongkat ini adalah salah satu senjata untuk menggunakan teknik putaran tusukan dan tebasan rantai, senjata rantai dipakai untuk pertarungan jarak jauh dan untuk melawan kesulitan atau beberapa orang yang bersenjata. Golok mawar, golok mawar ini salah satu. Yang diciptakan oleh pendekar Muhammad Bari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh